Karena ogol itu balan ogol yang ke pawu lo komando tracka ganteng itu Samad api api Nah tera, bedinne, gana, kina, katta, Dua puluh tiga miring ini, kota berdekatan, namun kelim apa